Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti, lovers, Belovers, lovers, serta leslar love lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube kesayangan kalian di TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik seputar Lesti, Kejora, dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik di persahabat ya Kita awali di kabar siang ini dengan cidukan-cidukan vitamin sisa kemarin Persahabat ya, perhatikan Masya Allah, cidukan momen saat Papa Bilar bersama Bunda Lelsi dan keluarga Hingga tim juga ikut persahabat ya, Masya Allah banget Dan di postingan ini pun kita Salfok dengan tangannya Papa Bilar Yang memegang pahanya Bunda Lelsi ke Joradu Takut hilang pastinya nih persahabat ya Ini ada aja kelakuan dari Papa Bilar yang sangat membuat kita happy Dan ketawa bahagia pastinya masya Allah Dan kita simak juga persahabat ya Baby L yang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah banget nih Abang Fatih yang semakin menggemaskan Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh Menjadi anak pintar dan menjadi kebanggaan Kedua orang tuanya dan kita simak juga nih, Bunda Lesti Kejora, memang penampilannya Ini luar biasa banget ya, Masya Allah Dan ini ada ayah Kejora juga Dan ada mamah juga nih persahabatnya, mamahnya Bunda Lesti Masya Allah, bahagia sekali saat melihat postingan ini Kita lihat persahabat diunggah kembali oleh akun Sendal Putih underscore Bilar ada sebuah kalimat caption juga dituliskan di postingan ini. Itu istrinya gak akan kemana-mana kok. Ayang juga gemesin banget sih. Bikin yang ketemu sama Ayang juga happy. Masya Allah banget ya. Banyak tanggapan dan respon juga yang diberikan. Dari akun Instagram ani 74 Leslar mengatakan. Kayaknya ada aroma lagi ngerayain ultahnya ayah kejora juga ya. Kalau dilihat dari foto. Tuh persahabat ya. Ada yang bertanggapan juga nih. Kayaknya... Kemarin, Leslar dan keluarga serta tim itu merayakan ulang tahunnya Ayah Kejora. Masya Allah banget ya, semudah-mudahan Ayah Kejora selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan juga. Amin. Dan kita lihat juga persahabat, ada hubungan terbaru yang kita dapatkan di postingan Kak Dionysus Usdon. Ini adalah tim dari Lester Entertainment yang memposting suasana rumahnya idola kesayangan kita Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan ada foto mobil klasiknya Rizky Bilar yang sangat luar biasa nih persahabat ya Rumahnya aja dulu nih sama embemnya Mudah-mudahan selanjutnya kita berapakkan asupan vitamin bahagia Karena setiap harinya pasti kita akan disuguhkan kabar baik kejutan bahagia dari tim Keluarga dan langsung dari Idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga Persahabat ada info yang kita dapatkan Dari Leslar Voting Team Kita warga Konoha Ini diharuskan Untuk selalu men-streaming Di platform musik Persahabat ya, platform musik yang di-streaming Itu yang pertama Di platform musik Spotify, Yang kedua Jux Yang ketiga langit Music. Yang keempat, Reso Dan yang kelima, Apple Music Dan seterusnya, persahabat ya Yuk, kita buktikan mudah-mudahan Lagu-lagu Bunda Lesti Gejora Ini bisa masuk Di kategori Ami Awards atau Anugerah Music Indonesia Dan kita simak juga, persahabat ya Untuk jangan lupa juga Men-streaming vlog-vlog terbarunya Bunda Lesti dan Papa Bilar Selanjutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan kabar baik dari Langit Music yang baru saja menginfokan bahwa di bulan April, top 50 Langit Music dangdut, para sahabat, ya. Alhamdulillah, lagu Bunda Lesti Kejora ini masuk di urutan ke-8, masuk 10 besar, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa tentunya banyak sekali juga yang selalu memutar lagu-lagunya Bunda Lesti Kejora. Luar biasa banget ya, kita semakin bangga karena dukungan semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai idola, kesayangan kita serta karya-karya terbaiknya Kita simak juga bersahabat ya di kalimat caption yang dituliskan Happy weekend sobat, yuk kita cari tahu Langit Music Top 50 Dangdut bulan April 2022 Ada siapa aja ya di posisi pertama Langit Music Top 50 download April ada Mbak Happy Asmaratu untuk posisi pertama dengan lagu hitsnya Buih Jadi Permadani, selamat juga nih persahabat ya Dan kita juga pastinya bangga sekali lagu Bunda Leslie kejuara masuk di 10 besar Kita doakan selalu, mudah-mudahan Leslie selalu memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semuanya